terjadi yang di, di daerah kita, di daerah, daerah Kabupaten Bekasi uh, Kita punya beberapa berita eh, Enggak, enggak. Uh, cuma dua, cuma dua berita ya kan Yang pertama tentang Koting uh, Bodium dan yang kedua tentang banjir Semuanya terjadi di Kabupaten Bekasi Oke? Okay? Oke okay. Perkenalan uh, gak sih? Perkenalan gak? Kita gak salah Hah? Huh? Tapi harus perkenalan aja apa-apa? Perkenalan -apa. semua kan? Gue ini Bang Viktor Mas Aldi, ini Dan ini Mbak Afri, semuanya sehat pada kamera Halo! <tuk> <tuk> <tuk> Oke, okay, jadi hari ini gue jadi hostnya ya kan? Dan gue mau nunjukin sebuah video pendakarnya semua Oke okay. Ini video puting beliung ya kan? Uh, <tuk> yang terjadi di perumahan pasir raya, laga pasir raya di daerah Komunik Bekasi Di desa Sukasari Oke? Okay? Okay. Kita putar videonya Ini durasinya sekitar satu menitan kira-kira ya kalau kita hitung. Hancur banget ya. ya kan ini ya. ini keadaan pasar pasir Raya ya kan setelah kuning beli melanda dan kemudian terjadi hujan deras dan banjir sama. Ini udah hujan, lagi kuning Beliung lagi terus banjir terus okay, terus bangunnya juga raku itu ya. Ini paket kumbu. Paket kumbu. <laughs> <tuh>. Asal lagi musibah kita ini Oke, okay. jadi itu ya kan. Dan dari video ini, gue mau nanya-nanya ke -nanya lo semua ya kan. Gue punya beberapa pertanyaan di sini. Uh, yang pertama, yang pertama untuk Bang Peter dulu nih. Hmm. Bang, apa tanggapan anda mengenai hmm. video yang tadi? Ya dari video yang tadi kita bisa lihat bahwa ada bencana ya. Intinya bencana. Nah bencana itu kan hal yang tidak disadari oleh manusia nah, Tidak bisa diprediksi oleh manusia Terutama ini bencana alam yeah. Kita cuma tahu atau ga Kita bisa mengetahui informasi bencana Atau enggak ketika bencana itu telah terjadi yeah. Nah sedangkan dari BMKG Maupun pemerintah Si bencana itu bisa diprediksi Kecuali lewat perakhiran cuaca yeah. Nah kita tahunya cuma dari Hujan, curah hujan teras yang tinggi mm. Nah untuk bencana kita nggak tahu Nah dari sini kita bisa lihat bahwa untuk mencegahnya itu ya belum ada atau belum ada hal yang lebih mutakhir gitu yang bisa, yang bisa memprediksi mencabang. bencana itu sebut terjadi kecuali Supaya, kita mengetahui sampai terlalu parah gitu ya iya sampai terlalu parah nah, kita mencegahnya mungkin dari segi struktur bangunan kali ya struktur bangunan struktur bangunan nah, jadi bangunan yang kuat, kokoh. terus intinya sih si angin itu terjadi karena ada lahan kosong ya di sekitar area situ terbentuknya pusaran angin, jadi angin puting beliung ditambah angin yang kencang di atas, hujan yang tinggi, curah tinggi, jadi sekitar itu jadi area zonnya buat top lah, angin, ya. angin jadi, puting beliung. Ya, gitu ya. Oke ke Bang Ali, Bang Ali ini tanggapannya apa Bang tadi? Tanggapannya ya. Saya melihatnya itu kayak udah parah banget gitu kan Apalagi itu pasar kan ya, pasar. pasar, terus bangunannya pada tubuh semua hmm. Kalau menurut saya sih Ya bencana alam sih nggak ada yang tahu ya Hanya Tuhan Semata yang tahu ya. Kita cuman bisa tahu itu Ya kalau nggak ada prediksi dari curah hujan Ataupun dari lingkungan kita sendiri kan Iya Uh, untuk mencegahnya sih, kalau angin puting beliung Gimana ya? Namanya juga angin, dia kan bakal muter terus kan? Nah, itu pasti ada kayak titik dimana dia bakal berporos di situ kan, kayak di lapang gede Atau apa? Nah, mencegahnya itu kayak ya dari bangunan yang kokoh aja sih. Hmm, gitu ya, pokoknya wow. pokoknya bukan seri permanen ya nah, iya. so, Kalau dalamin langsung nggak Brrrrrrrrrrssss Gitu, gitu. Oke, okay. itu terangkap sama tadi ya yes. uh, Ini untuk pertanyaan Mbak Alpi Mbak Alpi ini agak sikit mainstream Mbak pertanyaannya uh, Andai aja Mbak ada di situ di lokasi Apa yang Mbak akan melakukan? Yang pertama pasti menyelamatkan diri ya uh, Lari mungkin ke tempat yang jauh dari bangunan kan buat antisipasi kalau misalnya bangunannya runtuh yeah. kita nggak kena nggak ketimpa gitu kan yeah. terus nyelamatin korban-korban yang lain maksudnya gimana ya bukan korban orang-orang uh, yang di sekitar situ juga gitu ngajakin okay. lari hmm. terus udah sih kayaknya aja aja ya oke cukup jadi intinya kita harus melatih diri saat Iya untuk Mungkin kalau dari saya itu ya, hmm. nah, di, saya lari ke tempat yang lebih aman gitu, ke, ke, misalnya, misalnya, misalnya kita yang kemudian. jauh dari bangunan gitu, Soalnya kalau Sa kita di dekat bangunan, kita pasti akan tertimpa sesuatu, ya, tertimpa. Ya. Ya, Untung aja bukan duit, ya, duit oh, kan kalau duit, kalau duit Untung, kalau duit, kalau kalau duit, kalau duit, kalau duit, kalau duit, kalau duit, kalau duit, di tempat yang lebih aman dari. Oke, okay. uh, nah, jadi ada sedikit aman dari gua ya kan. Uh, seandainya aja boleh di situ. Terus kejadian uh, petinggulung atau banjir. Yang pertama ya gue bener bakal melindungi diri dari terbenturan. Yang kedua gue bakal menginform menginformasikan kepada masyarakat dan juga kepada perangkat perangkat desa mungkin ya kan yang ada dari situ yang punya wewenang untuk rencana itu. Oke. Okay? Untuk pertanyaan ketiga gua serahin ke Bang Ali ya kan? Ya. Bagaimana Bang cara mencegah saya tersebut? Tadi kan udah jawabnya mencegahnya gimana ya kan? Bisa kita repeat lagi kan pertanyaannya bagaimana Apa? cara mencegahnya? Mencegah? Iya mencegah mungkin kalungut kalau itu kalau kan tuh nggak bisa dicegah ya kan? Ya. E, mungkin prediksi bisa. Cuman mencegah supaya kerugian e, materialnya berkurang atau mungkin sedikit perban jiwa gitu. Caranya gimana Bang? Auto solusi atau saya lempar bom itu? itu properti yang diselamatin atau iya bisa properti bisa jiwa raga kita ya kan biar gampang gimana nih jadi kan kena penggulingan kalau masalah angin puting beliung kan sama aja ya kayak kebakaran nah apa konteksnya apa kebakaran malam puting beliung gitu kan yang apa yang terjadi Sama? yang bakal kena itu bangunan gitu oh. ya kalau menurut ya, iya targetnya bangunan yang diparit itu bangunan ya. Uh, uh, ya bangunan nah kalau di bangunan itu yang selamatin dalamnya akan pasti dan kalau ya namanya bencana dadakan sih ya nggak ada yang tahu yang ya. bisa bisa laporan laporan <laughs> <Katerung bulan. laughs> <Katerung bulan. laughs> masih ini <dicandangin, laughs> ya kan bencana ya. Ya, tapi, jadi, ha, tapi si korun itu emang-emang aja tuh Apa? Korun kan gak ada, gak ada tanah, gak ada apa? Kalau korun kan lo kisah-kisah korun Iya oh, kan, dia gak ada banjir, gak ada badan, gak ada kebakaran, ketika mati Ya kan, ketika hancur semua Kan itu karena karma <laughs> Beda konteksnya ini bang Karma dan hak dirumpah <laughs> ya <laughs> Aduh dunia kan jadi damjur, ya terus Oke kita besin nih, kita besin Kalau misalnya karena karma ya kan eh uh, apakah masyarakat seperti itu juga bakal kena karma karena bencana itu kan karena gara-gara satu orang gitu karena oke next gue mau ngasih sebuah gambar di sini okay. ini tentang banjir di perumahan Gubernasi Indah yang yang gue tahu nih perumahan emang udah jadi langganan soalnya dekat kampung gue hmm. dan itu ada di Jati daerah Jati Asi, di bekasi kota oke okay? dan ini uh, sering banget dari gua kecil juga emang udah sering banjir ini. Kegagalan banjir. Kegagalan ya? banjir ya. Uh, untuk pertanyaan ini bagusnya untuk kali, soalnya sering pertama kali juga kan. Gak sering sih baru selama enam belas tahun. Oh selalu selalu juga tahun baru kali ya. Tapi kan? <laughs> baru kemarin baru, <laughs> baru kemarin, <laughs> kemarin. Baru kemarin. <laughs> <laughs> baru kemarin. <laughs> Ketamannya pas banget. Bahagia banget ya karena orang kenal rencananya deh. Soalnya yang kena Ardi. Oh, ya. ya, Sabar sih saya emang oke okay. okay. ini kita lagi nih ya okay. tanggapannya mengenai gambar tersebut atau tanggapan anda karena pengalaman tersebut apa pengalamannya eh tanggapannya tanggapannya ya yeah. uh, kalau banjir itu di Indonesia ini daya serap airnya itu sedikit kan banyaknya bangunan banyaknya yeah. ruko-ruko yeah. jadi air itu nggak langsung nyerap loh yeah. langsung ya bakal menggenang gitu, nanti kan makin lama makin banyak, ya. terus terjadi banjir ya cuma di kota-kota kayak kita ya, sekarang ya. di pinggiran Jakarta udah udah tau pinggiran Jakarta, <laughs> tanahnya sedikit, resapannya dibikin bangunan perumahan, kayak ya. gitu jadi kurang resapan air ya, ya. terus ya. ini juga banyaknya masyarakat yang bohong sampah sembarangan Terus enggak? Kan enggak dong, saya berusaha <laughs> <karena> enggak ada rematnya tidak <laughs> bisa <laughs> oh, pada temannya gitu boleh kalau pada temannya mah, enggak apa-apa, ikhlás kak saya tapi gini, gini, gini kan, sorry ya, anda yeah. kan merokok ya kan? Uh, lu sadar gak sih kalau habis merokok tiba-tiba tinggal tiga doang, buangnya kemana? Ayo, kalau kalau anda ya kan bukan se seorang pembuang sampah sembarangan ya? Uh. ya, kan? Habis merokok ya kan, uh, berpuas, terus dibuangnya kemana? Misalnya anda lebih di jalan, bukan bukan di tempat-tempat ya yang ada sebagian lagi di jalan? Di jalan yuk. Saya matiin, saya injak sama saya, terus kan gepeng. Butungnya kemana? Hah? Gua hajar ke jalan. Salah satu kumbang sing. Kira cepetnya. Pasti kalian yang merokok ada makain kan. Cokok di situ ya. Di <tuk> Tapi <tuk> kalau kepet gak apa-apa. Aduh. Kan bisa aja ya kan merokok loas-loas ya kan. Terus lu taruh di, di apa? Di dashboard motor misalnya ya kan karena itu sampah lu. Jadi itu kewajiban buat buang Tepatnya, bukan di jalanan, oke? Oke, oke. Kau kendari gue ya. <laughs> kalau kata gue sih, ini bukan, bukan reaksi ke video ini ya, tapi malah nge-roasting gue ya. Sikit-sikit, <laughs> <laughs> biar kita gak hambar ya kan? Tujuannya kesadaran. Uh, so, lu tau mie ayam kan? Mie ayam kalau gak ada bumbunya itu kan gak ada rasanya. Sama kayak lu makan mie ayam, tiba hambar. Orang lu cuma nanya soal rencana doang. Gak ada bumbunya, hambar, ya yeah. kan? Okay? Jadi, ini kan ada bumbunya nih. Ini gue kasih seasoning terbaru ya kan. Sama oh. kayak aku sama kamu. Ih! Tiga <laughs> milih nggak atau... tuh? Aku. Iya Ini sambal, sambal Waralaba. <laughs> ini sambal, Jadi punya. Aku juga. Pengasami kali ya. <laughs> ini masaknya apa? Piringnya. Oh. Ya? Sosis. <laughs> Kau bawa acara acara. Acara acara. acara, acara oh bang itu kan lu ngalamin banjir ya? Yeah. Oh, itu banget lari kemana? apa kayak kucingnya kan sebelum ada banjir lu lari dulu ke tempat tinggi. ambil. kalau kaya keram gimana? aduh begas saya keram. tapi kan kalau gua sih itu pertama kali kena banjir terus parah banget kayak gitu kan? parahnya seberapa tuh? kalau batu jatuh? kalau awalnya itu uh, selama gua enam belas tahun di situ itu Gak pernah tuh yang namanya banjir sampai parah kayak gitu, nah itu baru baru kemarin doang kan, itu pun karena ee, pintu air yang di BCL itu nggak dibuka, oh. jadinya airnya mewab, los, los, nah awalnya sih gue kayak pas mau sholat subuh ke masjid itu gue kaget kan air udah naik kayak yeah. gitu, ya gue berpikirnya, ah biasa ini kan nanti juga sudah sembilan jam sepuluh bakal uh, surut kan? Uh, Susut banget sih terlalu orang kan? Balik lagi awalnya nggak pernah. Iyalah. Oh karena karena nggak pernah jadi nggak ada persiapan. Iya ya. jadi kayak tenang-tenang aja sih. Tandaan gitu ya. Oh, oh. Tandaan. Nah tiba, jam enam itu air makin lama makin naik dong. Makin naik. Nah pas jam sepuluh itu udah sepinggang gua. Di situ gua udah kayak. ah udah uh. Ya yang di gua selama itu tuh kayak berkas-berkas. Itu yang. Terus berapa jam berkas ya? Jika anjut semua. anjut oh, semua itu semua iya, Buat semuanya, apa -apa. Ayo, Waktu -waktu itu. uang Udah banget dong. Oke, dan masalah masalah ini tahu kan cara gimana cara, apa mencegah bencana itu terjadi kembali ya kan ah, karena kan udah ngalamin juga salah yeah. satu, satu pelaku ya kan <laughs> ah. <laughs> ya kan ya kan hmm. <laughs> kan kalau setahu gue sih kalau gunung rokok dibuang satu-satu sih di beda tempat gue bakal terjadi banjir ya soalnya yeah. kecil kan yeah. dari pabrik yang gue hmm. tapi kan kalau kamu satu nanti orang lain satu orang lainnya satu lagi ngumpul kan jadi banyak kalau satu kecamatan ada seribu orang hmm. mereka ngerokok semua sebatang ya kan hmm. terus mereka sebatang itu buang buang rokok tuh di jalanan semua sebenarnya ada sejumlah loko, loko-loko yang ada di kota ya. semua jadinya bakal menghambat air untuk mengalir lagi ke kali yang besar kayak gitu kan tapi kayaknya nggak mungkin deh kalau satu kampung merokok semua terus nggak mungkin juga orang merokok di satu tempat semua nggak bakal oh, iya. jadi bakal bisa-misa kan Sejati. kalau saya sih ya intinya ada sinergi antara masyarakat dan pemerintah okay. ya mengenai kesadaran bagaimana mencegah mitigasi bencana sebenarnya bencana itu kan proses yang berulang artinya kita udah tahu bahwa bencana itu akan terjadi apalagi banjir ya bukan bencana yang sudah atau yang langka lah bencana banjir kan udah sering terjadi gitu yeah. nah upaya yang harus atau saran yang harus buat kita bagaimana masyarakat buat aware atau sadar tuh yang pertama bawa sampah dan sembarangan yang kedua tuh gotong royong itu perlu kayak misalnya tiap hari minggu kan ada kegiatan gotong royong bagaimana membersihkan saluran air terus Kayak bagaimana membuat program di suatu RT desa atau kecamatan Terus saya kepatut dukungan dari pemerintah bagaimana masyarakat mau ikut Buat mendorong buat masyarakat mau nih aware terhadap Kementerian masyarakat, sekitarnya ya Yang kedua pemerintah juga perlu didukung ya. oleh masyarakat juga Jadi saling ngasih feedback lah Ya kalau pemerintahnya mendukung apa? Masih sebuah masukkan, ya kan? Nanti jangan sembarangan, hmm. karena masyarakat yang dulu. gede dulu, kan? aja, ya, ya, ya. ya. sinkron gitu, ibaratnya lebih besar, sama gitu. Kayak ya, ini, kayak, kayak ketua kelas waktu SD. Wah, hmm. oh, jangan sini, jangan sini. Benar, pendapat semua, semua. Gitu. Sudah gitu. Kan. Ya. kayak guru, pas SD yang ah. yang, yang belum sabah kita cat, kita ngomong, mungkin, mungkin kita denda, dari bisa, duit. bisa kayak mungkin gitu bisa diberi sanksi, sanksi atau tapi gede, bisa gede, satu satu kekuatan ya kan membuang sampah sembarangan bisa gimana anjir? iya itu. ya mungkin kesadaran pertama ya bukan dari sanksi kita tulis mungkin oh. lebih ke bagaimana membuat sebuah tim atau kan ini kan perangkat paling kecil kan rt ya. ya, ya. di rt itu kan ibaratnya semua pantau tuh dalam ya. satu rt oh, siapa ya, aja warga warganya. Ya. Oh. kecuali warga di luar rt tersebut yang okay. membuang sampah sembarangan yang okay. mungkin itu yang susah dicegah sih ya. Kalau misalnya ada upaya dari RT buat bikin satu TPS untuk dilokalisasi satu area itu, ya lebih bagus dipusatkan buat sampah di satu titik. Cuma kan kalau yang desa-desa kan Jadi kebanyakan desa itu hanya mengambil dari tempat sampah hmm, ya, jadi tidak membersihkan. Hanya uang pemeriksaan mengambil sampah, tidak membersihkan lingkungan atau ataupun dapet. Ini yang mau ada tambahan lagi, kita mungkin bisa kayak ada kegiatan tanam pohon. Oh Kan iya, kalau iya, kita iya, iya, banyak heeh iya. uh, kayak sabi, sabi. kita banyak pohon gitu <tuk> kan akarnya kan nyerap air tuh. Yeah, Jadinya iya. banyak persampahan meskipun uh, curah hujannya banyak kayak gitu kan tapi kalau kita misalnya di satu daerah ada kayak taman ada banyak pohonnya kayak gitu kan kita bisa kebantu buat tersapan air uh, juga. mungkin dari setiap rumah harus satu ada pohon satu pohon ya, ya bahkan, satu rumah satu pohon ya. rumah, satu pohon bisa oke satu pohon. Uh, ngomongin tentang pohon ya kan uh, gua mau ngasih tahu semua sebuah info pada lo semua yang nonton juga ya kan uh, bahwa emang kegiatan penanaman itu udah berjalan Uh, di dilansir dilansir di prakarsai oleh CS lo CS namanya grup sebuah grup FB namanya coba bagus saya sih kan mereka itu uh, kegiatan berkesosialnya nanam penanam pohon namanya ngademin kotak jadi mereka ngademin kotak iya yeah, namanya ngademin kotak jadi uh, adminnya si FB ini ya kan The genius dia uh, jual merchandise ya kan merchandise dari grupnya FB tersebut begitu dana yang terkumpul itu semuanya dikasih buat tanam pohon buat bijibijak pohon mesti ditanam di kota-kota kota-kota ya bukan di desa ya karena uh, programnya ada di kota dan waktu itu uh, banyak juga orang, -orang yang berpartisipasi uh, info aja nih karena uh, grup itu isinya orang, orang mampu semua maksudnya orang orang hebat lah gitu kan ada DPR ada presiden ada presiden <guluh> BPN artis pengusaha ya kan jadi merchandise itu laku semua ya kan dan terkumpul hingga kurang-kurang 4 miliar dananya deh selama mereka melakukan sebuah program itu semua dananya ada, udah 4 miliar yang tersalurkan untuk menanam pohon itu bisa kalian apa support ya kan bisa aja kalau kalau misalnya masih main FB masih main FB nggak jarang terus ada kacau <laughs> pas nah, sendiri ya mainnya. Iya. Iya <laughs> tuh sendiri ya Apa nanti jadi bapak-bapak FM? <laughs> Emangnya sih udah Allah. Kenapa enggak jadi kepala lo sih saya? Kita beda sirkel <laughs> ya. Ada sesanya. Kita enggak apa saya diem tadi. Enggak <laughs> <laughs> tahu soalnya. <sorry>. Injaknya <laughs> enggak masuk <laughs> gitu ya. Injaknya masuk doang. Enggak apa-apa <laughs> ya itu gambaran buat kita lah ya. Uh, itu beneran ada dan gua cuma ngasih info doang ya, <laughs> ya. ya barang kalian yang tarik akan beli baju nih sudah dulu jalan pop oh, green light ya kan segala macam dengan ada yang stikernya di negara harus stiker lagi sablonan setiap logo saya liatin ke kamera pak ter beda bedanya bakal ada oh, ada contoh pesanannya ya? ya. nah, gitu ya kalau gaya uang gitu kita gampang ya berbuat baik ya sebenarnya nggak banyak sebenarnya simbol gitu udah banyak sih mas iya. kayak misalnya simbol uh, yang mana bang pohon di atas kertas Sedangkan si kertas itu dibuat dari pohon benar benar benar itu kita tuh butuh apa ya sebuah inovasi baru untuk gimana bagaimana kita mengalihkan dari penebangan pohon dialihkan ke alternatif lain kayak yeah. udah ada tuh plastik sampah oh, ya plastik yeah. biasa dari, yeah, ya, yeah. dari yeah, kulit singkong. singkong gitu ya yeah, yeah. Yeah. jadi lebih mudah terurai, mudah, ya, mudah terurai. ya Oke uh, jadi itu aja yang mau gue sampaikan uh, untuk teman-teman Tunggu, lah, tunggu aja video berikutnya ya kan tadi kita <laughs> <laughs> lagi. <laughs> <Yeah, guys. laughs> <laughs> <laughs> Oke okay. selamat malam dan sampai jumpa. Bye bye. bye, -bye. bye.